Pendistribuan wakaf ini, Rasul Quran, ya, atas nama wakaf itu Wakaf itu maknanya menahan sesuatu, tapi untuk Allah Allah itu tidak membutuhkan apa-apa Tapi kenapa ada wakaf untuk Allah, bukan Allah butuh Hanya Allah ingin eh, menerima ya, amal siapa saja yang sifatnya ditahan untuk Allah Walaupun sedikit, itu sudah namanya wakaf ini wakaf Quran, ya, berarti masalah selama Quran ini dibaca, karena untuk Allah berarti pahalanya wakaf itu sampai kapan sampai rusaknya Al-Quran. <laughs> Insya Allah suatu amal betul-betul ya, ya, akan membawakan keberuntungan bagi siapa pelakunya Kalau dilakukan dengan ya, dengan penuh semangat, ya, kejujuran, dan keikhlasan.